Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat amin Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Wuryanti, saya dari kelas PJS 2 Di sini, saya akan Menjelaskan materi tentang Manajemen Yang pertama, ada pengertian manajemen Yang kedua, ada unsur-unsur Manajemen, yang ketiga Ada tingkatan manajemen empat ada fungsi manajemen dan yang kelima ada bidang-bidang manajemen. Nah yang pertama pengertian manajemen. Manajemen itu adalah sumber berdaya organisasi untuk memenuhi sasaran dan kinerja tinggi baik dalam organisasi bisnis maupun non bisnis. Yang kedua ada unsur-unsur unsur-unsur manajemen. Dan di dalam manajemen tentunya ada unsur-unsur yang yang sebuah manajemen. Yang pertama, ada manusia, yang kedua, yang ketiga yang ketiga bahan, yang keempat metode, yang kelima yang kelima mesin dan yang terakhir pasar. Selain unsur-unsur, saya juga akan menjelaskan tingkatan manajemen. Ada tiga tingkatan manajemen. Yang pertama ada tingkat manajemen puncak atau top manajemen. Nah itu terdiri dari direktur atau eksekutif yang bertugas mengatur terhadap keseluruhan aktivitas organisasi. Nah, yang kedua ada tingkatan manajemen menengah. nah atau middle manajemen bekerja untuk menggerakkan, memahami dan memotivasi dan memotivasi orang lain baik secara individu maupun kelompok. yang terakhir ada tingkatan manajemen lini pertama atau first line manajemen. di di tingkatan ini bertugas Bertugas untuk bertanggung jawab, memimpin, dan mengawasi tenaga operasional atau karyawan. Nah, selain tingkatan, saya juga akan menjelaskan fungsi manajemen. Ada beberapa fungsi manajemen. Yang pertama itu ada perencanaan yang kedua, pengorganisasian, yang ketiga. Yang ketiga itu setelah pengorganisasian itu. Yang kelima ada pengarahan Dan yang keenam Nah, ya Yang terakhir saya juga akan menjelaskan bidang-bidang manajemen Ada beberapa bidang-bidang manajemen Yang pertama, selain tingkatan saya juga akan menjelaskan fungsi manajemen Ada beberapa fungsi manajemen Yang pertama itu ada perencanaan. Yang ketiga Pengorganisasian Yang ketiga yang ketiga itu um, Setelah lapak yang jabatan dan yang keempat ada penggerakan yang kelima ada pengarahan dan yang keenam adalah pengendalian nah ya yang terakhir saya juga akan menjelaskan bidang bidang manajemen ada beberapa bidang bidang Yang keempat, bidang personalia dan yang terakhir adalah bidang administrasi. Nah, itulah materi manajemen yang saya ketahui. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.